Film Loda X adalah film laga Indonesia dibuat tahun 1984 dengan disutradarai oleh Akhil Anwar dan dibintangi oleh Eva Anas dan Barry Prima. <tik> Ramon yang diperankan oleh Berry Prima bekas anak kapal beruntung dapat pemodal hingga usahanya maju pesat kapas Kapas putih lebih bernilai dari intan dan bahkan mendapat tender parik baja seharga ratusan juta Andrew. Dalam usaha ini dibantu Jimmy yang diperankan oleh Agus Melas yang culas dan bekerja sama dengan kurdi yang diperankan oleh Zainal Abidin kedatanganmu hanya mengantar nyawa. oh please Ramon dengan perdagangan segedala. narkotika dan wanita modal yang dipakai adalah modal usaha Ramon karena simpati pada istri kurdi Anita yang diperankan oleh Eva Arnas Yang karena simpati pada istri Kurdi, Anita yang diperankan oleh Eva Arnas juga karena tidak tahu dipermainkan Gini, maka pemodal menarik modal. Hidup ramon berantakan karena tidak pakai surat hutang, maka ramon bertindak sendiri, memakai hukum rimba, bekerjasama dengan sebuah... Kelompok penjahat lain Akhirnya antar penjahat itu Bentrok Begitu juga Ramon dan kawan-kawannya Ia tertangkap saat akan Melarikan diri ke luar negeri Lewat laut Peristiwa tertangkapnya ini Hanya dalam bentuk tulisan Di akhir film Begitu juga Sepanjang film boleh dikata seolah polisi tidak berdaya menyikapi berbagai pembunuhan yang dilakukan Ramon. Terlalu nista kau menghargai kepercayaan orang lain. Hmm? Tidak, tidak. Tidak.